Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rusyidin Ramadhan Dari kelas 12 di 1 Akan membacakan puisi yang bertemakan tentang Yang tak menarik dari mati Yang tak menarik dari mati Karya Gunawan Muhammad Yang tak menarik dari mati Adalah kebisuan sungai Ketika aku menemuinya, yang menghibur dari mati adalah sejuk batu-batu, patahan-patahan kayu pada arus itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya, Rusidian Ramadan, dari kelas 12 IPA 1 Akan membacakan puisi yang bertemakan tentang maut Tentang maut Karya Gunawan Muhammad Di ujung bait, itu mulai tampak sebuah titik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 warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bintang Pagi Karya Gunawan Muhammad Bintang Pagi Seperti sebuah sinyal Untuk berhenti Di udara Keras kata-kata berjalan Sejak malam dalam tidur Somna bulis pelan di sayap mega telanjang ke arah tanjung yang kadang menghilang mungkin ada sebuah prosesi ke sebuah liang hitam di mana hasrat dan apa saja yang teringat terhimpun seperti bangkai burung-burung di mana tepi mungkin tak ada lagi Siapa yang merancangnya? Apa yang mengirimnya? Dari mana? Dari kita? Ada teluk yang tersisih Dan garis lintang yang dihilangkan barangkali Sementara kau dan aku Duduk bicara dalam sal panjang Dan aku memintamu Sebutkan Bintang pagi itu Hentikan kata-kata itu Beri mereka alamat Kau diam Mungkin ada sejumlah arti Yang tak akan hinggap Di perjalanan Atau ada makna Di rimba Tuhan Yang selamanya menunggu Tanda hari Badai Atau gelap Atau bukan bintang pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di beranda ini Angin tak kedengaran lagi Karya Gunawan Muhammad Di beranda ini Angin tak kedengaran lagi Langit terlepas Ruang menunggu malam hari Kau berkata Pergilah Sebelum malam tiba Kudengar Angin mendesak ke arah kita di piano, bernyanyi baris dari rubayat Di luar, detik dan kereta telah berangkat Sebelum baik pertama, sebelum selesai kata Sebelum hari tahu kemana lagi akan tiba Aku pun tahu, sepi kita semula Bersiap kecewa, bersedih tanpa kata-kata Pohon-pohon pun berbagi dingin di luar jendela Mengekalkan yang esok mungkin tak ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada album Miguel de Covarogias Kuinginkan tubuhmu Dari zaman yang tak punya tanda Kecuali warna sepi Undakmu yang bebas Akan kurampas dari sia-sia Akan kuletakan sintaumu Pada tumbil meja belanjang yang meminta. Kekar kemaluan purba dan zat hutan yang jauh dengan surya yang datang sederhana. Akan kubiarkan waktu yang mencambukmu lepas tak ada tersisa dalam figura. Juga api yang tertinggal pada klimaks ketiga. Juga para dewa, juga kau yang akan renduk. Kematian pun akan masuk kembali, kembali, kembali, dan kembali. Mari, ku ingin tubuhmu dari zaman yang tak punya tanda kecuali warna sepia. 1996 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Malioboro. Kepada seorang menginginkan, saya akan diramani yang dibunuh tahun 1965 yang menemukanmu tersenyum acu Acuh di sisi benteng freedom siapa namamu? kataku dan kau bilang kenapa kau tanyakan itu? mulai malam diabaikan waktu di luar trotoar tertinggal deret gedung bergadang dan lampu tegur sepanjang malam tapi untuk seorang Baginda. Yang sebentar lagi akan mati. Mataram katamu, Mataram. Ingatan-ingatan pun berpercikan. Sekilas terang kemudian hilang. Seakan pijar di kedai tukang las Saya coba pertautkan kembali. Potongan-potongan waktu Yang terputus dari landas Tapi tak ada yang bisa diterangkan rasanya Di atas bintang-bintang mabuk Oleh belereng kepundan seperti sebuah radang dan bulan hirup hilang Kembali oleh merapi Trauma kau bilang Mungkin juga Trahoma membutakan kita dan esok los, los Pasar yang menyebarkan lagi warna pemainan kanak-kanak dari kayu boneka pergan ngantin merah kuning dan rumah harapan dalam lilin. Siapa namamu? Tanyaku. Aku tak punya ikatan untuk itu. sahutnya. Sampai kumurkan bukan di pasar loak, di pasar loak, jejak timpang-menimpang menghapus kau dan aku, mengingat kau, mengingat aku. Pengalaman adalah karpet tua: anakku, pompa-pompa, gambar burak, gambar Yesus, kamus-kamus, gaun malam, dan korden panjang. Di mana dulu ada sebuah rumah, di mana kita tak ada kitanya. Di mana seekor parkit mungkin mencoba menyanyi, mencoba menyanyi, bercoba menyanyi, dan seorang seseorang tutup pintu. Dengar, papa, aku tak kembali, tak akan kembali. Kemenangan adalah seperti manik-manik yang ditawarkan peniup harmonika itu. Butir-butir putih terurai tak berkait. Sebuah montase sederet huruf Morse selamatkan kami, selamatkan kami, kami temenang. Percintaan yang tak ingin jadi hantu dalam mimpi malam perpisahan adalah isyarat kematian. Orang tua penjual kaca itu berkata dan bertanya, "Siapakah kita sebenarnya? Mengapa?" Asmara dan Ia dengar kepak sayap kelawar dan guyur sisa hujan dari daun karena angin berkemenung. Ia dengar resah kuda serta langkah pedati ketika langit bersih kembali menampakkan bima sakti yang jauh. Tapi diantara mereka berdua tidak ada yang berkata-kata. Lalu ia Ucapkan perpisahan itu Kematian itu Ia melihat peta Nasib Perjalanan dan sebuah peperangan Yang tak semua Disebutkan Lalu ia Tahu perempuan itu Tak akan menangis Sebab bila Esok pagi Pada rumput halaman Ada yang Ada tapak yang jauh ke utara Tak akan mencatat Yang telah lewat Dan yang akan tiba Tak akan berani lagi Anjas Mara Adikku Tinggallah seperti dulu Bulan pun lambat Dalam angin Abai dalam waktu Waktu remang dan kunang-kunang, walau kupala, kau lupakan wajahku, ku lupakan wajahmu. Di antara kanal, jarimu menandai sebuah percakapan yang tak hendak kita rekam. Di hitam sotong dan gelas sofik non-blank yang akan ditinggalkan.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 Seseorang yang sedikit sok tahu, tapi maklum. Perjalanan cahaya yang sebenarnya takut menyentuhmu. Itu sebabnya, itu sebabnya, nak. Pada suatu sore, ia bertekad pergi ke pohon tumbang itu. Tempat kau pada suatu hari duduk. Tak ada jejak di sana. Mungkin tubuhmu selamanya tak menginjak bumi. Seperti capung dengan mata yang tak tampak. Dan sayap yang bergetar berulang kali. Ia tahu tanganmu menanting jam, bergeringat, tapi ia tak akan berani menghambur ke depan menawarkan akhir yang lain. Ia hanya akan kembali memandangimu dari jarak yang tak tentu, merasa makin tua, merasa makin jauh dalam ruang yang memuai. Meskipun Ia tetap sisipkan teleskop itu Di saku jaketnya Sebenarnya Sejak ia melihatmu terdiam Di depan pintu itu Ia sudah ingin berkata Lihat, aku tak menguntitmu Tapi Ia tak pernah yakin Kepada siapa ia berkata Ia cuma yakin Suaranya tak mengejutkan Hanya jam itu Di tanganmu Yang selamanya mengejut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya molin tentang Alfarel Di sini saya akan membacakan puisi yang berjudul, berjudul perjalanan malam. Perjalanan malam mereka berkuda sepanjang malam sepanjang pantai terguyur garam, si bapak memeluk dan si anak dingin menembus kolam dan gemparnya angin. Adakah sekejap anak tertidur, atau takutkah ombak melimbur Bapak ku tahu langkah si hantu ia memburuku di ujung itu Si bapak dalam mergang sanggur di merasa, Merasakan sesuatu akan terjadi Kita teruskan sampai-sampai Sampai tak lagi terbujur pantai Tapi ku tahu apa nasibku Lepaskanlah aku dari pelukmu Tahanlah, Buyung, dan tinggallah diam. Mungkin ada cahaya akan tenggelam. Namun si hantu tak lama menunggu. Dilepasnya cinta, bagai belenggu. Si anak pun terbang ke sebuah cuaca. Bapak, aku mungkin kangen di sana. Uh, lalu puisi yang kedua berjudul Barangkali telah kuseka namamu. Barangkali telah kuseka namamu. Dengan sol sepatu, seperti dalam perang yang lalu, kau seka namamu. Barangkali kau telah menyeka bukan namaku. tahu mungkin, barangkali aku telah menyeka bukan namamu. Barangkali kita malah tak pernah di sini, hanya hutan, jauh di selatan. atau mungkin hujan pagi saja. Terima kasih.